tapi sebelum lanjut ke video gue mau ngasih tahu dulu buat kalian yang nyari spare part mesin buat misalnya project board up motor kalian kalian bisa langsung aja cek Instagramnya HK speed shop ada buat WR155 Nmax, Aerox, aero pokoknya buat semua motor bukan cuma buat WR doang buat metik buat sport semuanya ada kalian bisa langsung aja cek Instagramnya atau kalian bisa belanja lewat online shopnya Tokopedia dan ada juga Bukalapak jadi buat kalian yang Nyaris spare part BRT ataupun Moto One, Pokoknya apa-apa mesin aftermarket kayak gini Kalian bisa langsung aja ke HK Speed Shop Dijamin lengkap pokoknya mah. Lengkap dan harganya juga murah Pokoknya kalian bisa langsung aja ke HK Speed Shop Bisa lewat Instagram, Tokopedia, atau Bukalapa yeah. Oke okay, Jadi sekarang kita mau Top Speed test Top Speed Kampung sekarang udah jam berapa? 12 kayaknya Jadi waktunya enak ke atas. Soalnya ini pakai lem cross jadinya kepala ketiup tiup ke atas, So Masih minta naik ke 154 tapi masih minta naik aja itu juga nggak full gas karena banyak jalan gelombang kan jadinya roda di ini coba kita tes lagi putar nanti di sana Enak anjir motornya. Padahal rubahannya tuh nggak nggak terlalu ekstrim katanya. Cuma rubah apa? Ya, piston jadi enam dua apa gitu. Sama klep. Sisanya paling noken as sama yang lainnya nggak tahu. Rahasia dapur. Ini suaranya. 進 Pas ternyata posisi kameranya sekarang, kita coba lagi lampunya. Terang, ya? Ya, ya orang lampu harga satu juta anjir. Masa ya gak terang. Sekarang kita coba lagi dari sini, biar ada rada panjang, ya kan? tes di sini Itu jalannya lurus tuh kosong, kosong, kosong, kosong, kosong, kosong, kosong, kosong. Tadi 105, satu kayaknya 150an, pokoknya 150 ke atas. Itu juga dia masih minta nambah, masih mau naik terus, tapi jalannya udah keburu belok. Kayak tadi pas udah 150 langsung undur gas, soalnya tikungan pokoknya segitu di atas 150 dia. Toner mah ini Cuma up berapa ya 170 170 apa 177 Si kemarin teh jadi Kaget cuo kirain mobil ngedrift eh. Aduh Pokoknya cuma up 170 Kalau gak salah teh Dulu punya MX King kayak gini Standar Standar, full standar mesinnya cu Cuma mau di luarnya aja Dan larinya pun jauh dari yang Apa sama yang ini Jauh pisan Ya top speednya dulu Yang standar teh Mentok-mentok berapanya 120 gitu 120 apa 130 gitu Eh 127 Itu kondisi full standar 150 cc per. Ya, muter-muter dari tadi, Cuk. yang penting kan udah tahu ya larinya kayak gimana di motor. Bukan cuma ganteng doang gitu ya. Paket ganteng. Apa paket ganteng, paket lengkap. Udah ganteng, kencang lagi. Ya. Tuh. Wih, suaranya merdu ya. Dd Ya, ciri khas-ciri khas inilah suara-suara MX King Road Mungkin MP5, enggak, enggak masuk lah ini MP5 mah MP5 mah air standard, pistol standard semua MP3 gitu, MP4 Apa MP2, apa MP1, enggak tahu Pokoknya suaranya ciri khas lah Ciri khas MX King Road Race Kawai, kawai apa, persib kayaknya Motnya pakai Robuan, bukan Proliner biasanya kan orang pakai Proliner kan, kalau ini pakainya Robuan. Kita kayaknya ke Shell dulu cakep. Kita record diesel. Tapi masih penasaran sih pengen nyoba sampai full bener. Cuma dimana mana jalan yang panjang Soekarno Hatta jauh cuy. Nah di sini nih. Rada terang kan. Berasa pengen beli MX King Nantilah kita beresin WR dulu Terus kita cari MX King yang bekas Terus kita bangun uh, Udah mah ganteng seneng, seneng sama warnanya sih ini mah Warnanya cakep nih, Ganteng Modifannya juga simple gitu Gak terlalu <tuk> <tuk> Gak terlalu apa Gak terlalu rame Gak terlalu mencolok Warna-warnanya Tapi kelihatannya tuh apa ya? ganteng gitu. Jadi untuk spek mesinnya tuh dia cuma up 170 kalau nggak salah kata ownernya teh. 170 apa 177 gitu. Pistonnya dia make 63. 63 apa 62 sih? Pokoknya segitulah. Klepnya ganti up jadi 2219. Kan standarnya teh Standarnya teh berapa sih kalau ini teh? 2219 di up. Kayaknya mah 19 berapa gitu standarnya, teh? Aja udah mau ditutup. Cok. Cuma ini kayaknya belum quick shifter. Nggak pakai quick shifter. Sekarang kita balik kan? Udah tuh video ininya. Capek juga aja kalau putar-putar. gilek lagi, kayaknya kalau knalpot ROB One ini dia suaranya lebih enak ketimbang Proliner, tapi kalau tarikan nggak tahu, soalnya kalau Proliner tuh emang suaranya tuh lepas pisah suaranya, deh. cempreng kalau di atasnya, cuma katanya sih ke keperformasinya lebih enak ke tarikan. ajar aing dikejar ninja cow double no, eh apa rr dia nggak aing cowo. Enak. enak sekali aja aing. aing dia udah jauh terus dia ngelihat tuh kayak gampang gitu dah pulang capek aja muter sana muter saja. Sekarang kita balik, beli makan dulu, beli makan, ngisi perut ya kan, biar nggak lapar, bukan biar nggak lapar, biar nggak pingsan, biar kuat mengat menghadapi, apa? menghadapi kenyataan. <laughs> ah, Oke, okay. ditunggu video-video selanjutnya, see you next video, emang kalau motor terkecak tuh bawahnya pengen keput terus, ya